Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat youtube dimanapun anda berada Kali ini adalah part 2 ya dari video dokumentasi acara hitanan saudara saya Akenzi Giska. Buat teman-teman yang belum buka Atau belum lihat video yang pertama Silahkan aja buka ya Silahkan aja dibuka dilihat Video yang pertama seru banget itu pembukaan Nah ini video yang kedua acara yang diberikan oleh sisingan Tresnawangi asli Subang ya. peranggung singanya sangat energi sekali terus juga kostum yang dipakai sangat menarik banget teman-teman ya warna warnanya cocok banget buat adik-adik kita yang sedang naik sisingan tersebut <San> Jangan lupa, teman-teman, di-subscribe juga biar kamu dapat update video terbaru dari kami. Ya, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Silahkan di -klik juga tombol like-nya dan juga tombol loncengnya. Oke. Okay? <tuk> kesan para sejak khusus kesuka ibu ayo naik panas Oh mama mama mama What <laughs> happened? I don't want you to All yeah. right. Antum, antum, awas! Terminal besar mau jalan lagi. Kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok